Baik, kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 127, bahasa Indonesia kelas 5. Kita baca dulu perintah kerja di halaman 127 ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama. Uang apa sajakah yang terdapat di gedung Juang 45? Pertanyaan kedua. Apa keunikan gedung juang 45? Pertanyaan ketiga. Bagaimana kita mencari tahu suasana tempo dulu dalam gedung juang 45? Pertanyaan keempat. Apa tujuan didirikannya gedung juang 45? Pertanyaan kelima. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di gedung juang 45? Baik, untuk menjawab soal itu mari kita jawab satu per satu. Pertanyaan nomor satu, ruang apa sajakah yang terdapat di gedung juang 45? Jawaban, ruang pertama yang kami temui setelah pintu masuk berisi koleksi foto tempo dulu kota Solo. Zaman penjajahan Belanda ada juga beberapa tulisan yang berisi informasi dari kota Solo pada saat itu. Di bagian tengah gedung yang berupa ruang terbuka, di ruang ini terdapat beberapa kursi taman serta lampu jalan bergaya Eropa dan beberapa ornamen lainnya. Soal nomor 2 apa keunikan Gedung Juang 45? Jawaban: Suasana masa lalu sangat terasa saat kita di sana. Soal nomor 3. Bagaimana kita mencari tahu suasana tempo dulu dalam Gedung Juang 45? Jawabannya: Foto tempo dulu Kota Solo zaman penjajahan Belanda. Ada juga beberapa tulisan yang berisi informasi dan kota Solo pada saat itu. Gedung Juang 45 mulai dibangun tahun 1876 dan selesai tahun 1880 di zaman Belanda. Gedung ini dibangun sebagai pelengkap dan pendukung benteng Pestenburg yang ada di bagian utara gedung ini. Berikutnya kita jawab soal nomor empat. Apa tujuan didirikannya gedung juang empat lima? Jawaban, untuk mengenang masa lalu. Soal nomor lima, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di gedung juang empat Jawaban, ada yang sedang duduk santai berfoto atau menjelajahi setiap sudut ruang terbuka mengamati setiap arsitektur khas gedung untuk menikmati keindahan arsitektur gedung dan juga bersantai sore di bangku taman yang tersedia di sana. Nah itulah jawaban di halaman 127, nanti kita jawab di halaman 128.